Terus kita ambil dulu kita gas terus bak guys Tagas. aduh ada Franko di sini guys yang coba-coba gang bauf guys tapi kita santai aja guys Franko ini selalu membuat aku kesal guys selalu ganggu-ganggu bauf guys tenang saja guys kita lihat saja oke okay guys cepat ajar seperangku si guys. Aduh kabur kamu. Hmm. Ternyata pangku mati guys. Kita ambil buff, buff terus. Sabar, Denson, sabar Johnson, sabar. Johnson sabar Johnson. Oke, okay, saya akan menuju ke dekat Johnson guys. Saya ambil buff sini juga guys. Oke. Okay. Sabar-sabar sampai kita lihat kalian ya guys. Sabar sabar kawan-kawan tenang saja ini sabar untuk global tenang dari Sulawesi kota Bitung guys tenang saja oke okay. kita hampir level 4 guys sabar-sabar celing-sabar celing kita lihat saya coba mencuri batrix guys gimana kamu batrix Ya ternyata mati kamu batrix Jangan anggap remeh ini sabar nih guys, sabar top global nih. Macam-macam sama sabar, aduh di situnya kalian melayang guys. Kita ambil buff terus guys. Oke okay guys, dan sini saya sebagai hyper guys, saya coba tidak ketinggalan level dari musuh ya guys. Dan saya selalu mengambil baki di sana ada pertempuran sengit antara dua kampung guys ya kita lihat kita coba bunuh dulu guys ah ternyata diambil oleh alpha guys sedangkan kita ambil tartel guys ya oke okay, nice kita bisa cerita guys si rojelnya kabur guys ada orang situ guys kita coba bakterus guys di sini ada kecoa guys nah ini kita lihat kecoa ini guys kecoa sudah hidup di hutan jadi besar banget guys oke okay, kita naik dari Johnson juga guys kita mau menuju ke siapa ini Johnson target Johnson siapa oh Beatrice guys Johnson sim B29 ini guys bukan B2 umum ini jangan coba-coba ah, mantap Eh, eh salah Franco mau narik aku ternyata gagal dia, guys. Ini Franco pasti kesal sebentar, guys. Kalau Saben sudah jadi Kita hajar dia. Kita coba selalu untuk buff ya, guys, agar tidak ketinggalan level dari musuh, guys. Jika kita ketinggalan level dari musuh, kita pasti kalah, guys. Kita coba buff terus ya, guys sini ada monster hutan saya tidak takut karena disini ditemani oleh Johnson kita naik mobil lagi guys Aduh cabut targetnya siapa juga Oh ternyata bad juga guys mantap si Johnson ini Ayo kita ulti langsung mati killing spree mantap mantap ini guys ketemu Globals global Om Johnson. Ah, kita ambil Roscol dulu, guys. Rose gold ini sangat eh, baik buat assassin, guys. Jadi ketika kita menggunakan Roscol item Roscol, itu sangat akurat. Kita bisa selamat dari musuh, ya, guys. Kita coba baku Kita coba Kemit, okay, guys. Di ada Franco. Kita coba bunuh, guys ulti aja mantap mega kill guys kita coba ambil turtle juga guys dan di disini saya dibantu oleh alpha guys sang fighter top global guys kita coba turtle nah, oke okay, nice dan kita coba ambil kecoa ini guys ini kecoa hutan ini guys besar banget oke okay. Kita lihat Saya mencoba membunuh Zilong guys Kita lihat mentari ya ambil ini Nyamuk Besar banget Nyamuk ini, guys <laughs> Nah kita coba Bunuhnya Zilong guys Oke okay, guys Mantap Dalam turret Kita bisa Ngekill guys Oke okay. Kita lihat lawan ini Seperti sudah kalah mental Ya guys Dibandingkan dengan tim saya kita coba nge dulu guys jika kita hyper seperti ini aja guys kita ya dicuri lagi oleh Roger nih guys buff kita dicuri oleh Roger aduh kamu Roger main curi-curi aja ya guys tenang guys Sana ada Franco dan Roger dan Bates guys, Jadi saya dibantu oleh Om Johnson dan Clipshot guys Sini saya coba targetnya ompongnya, nah Mega kaget Franco ini mau ngapain nih Franco? In. Ini cybernya hampir jadi Franco. Kamu bakal nggak lolos lagi. Kita naik mobil lagi guys. Mobilnya sangat mewah ya guys, kita lihat mobil Om Johnson sangat mewah. Kita tahu dengan siapa ini targetnya. Oh ternyata file okay. kita nggak usah itu, kita belum ada. Guys. Nah, kita ada bagus like guys, oh mantap, mantap banget nih guys, menggunakan hero cybernya. Ini cyber top global guys. Kita coba ambil kecoa juga guys, <laughs> kecoa itu guys besar banget guys. Nah, jadi sini saya dibantu oleh Om Johnson juga guys mantap om Johnson ini guys kita naik mobil juga wah mobilnya kirim banget guys ah kita hajar legendari guys si pain mau ngapain kami. kita bunuh juga nih om Franco mau oh, kemana kamu Franco mati juga kamu ah, ada BK guys mantap mantap banget tim seperti ini ya guys kita lihat sangat mantap guys Oke okay guys, dan teman-teman coba dukung channel Mr Saber guys Dengan cara like, subscribe, dan komen guys Karena subscribe itu gratis guys, tidak ada mengut biaya Oke okay guys, kita ke turtle lagi guys Kita coba ambil turtle juga Sini musuh sudah banyak sekali Aduh, si Franco resep kamu yang tidak hadir si Franco, mantap mantap guys, ah di sana Vale masih ada juga, ternyata aku mati guys. Oke okay, back juga ya guys. Sini ada Vale yang berada di mid guys, kita coba membunuh si Vale ini guys. Nah si Betriss lagi mau kemana guys? Kita coba bunuh Betriss juga ya. Ah, double kill guys. down memang mantap guys si roger guys ketinggalan aku ketinggalan level sama roger guys dia sudah level 14 guys tapi skillnya kurang efektif ya guys dibandingkan dengan cyber guys Karena dia sebagai hyper seharusnya melindungi timnya guys tapi dia sepertinya hanya bermain sendiri guys dan kalau cyber bermainnya timnya guys kita main rank seperti ini guys jangan ceklah kita tolong aduh aduh sorry sorry sorry sorry bro sorry bro saya ketinggalan guys Di sini Om Johnson juga sudah ada guys saya nge coba ngebuff juga guys Di sini saya ngebuff saya coba ngebuff supaya tidak ketinggalan levelnya sama Roger guys karena Roger sudah level 15 kayaknya ini guys saya ketinggalan sabar ketinggalan level sama si Roger, guys. Tapi tenang saja, guys, saya coba pantau-pantau di sini. kita lihat, saya targetnya hanya file, guys. Saya targetnya file, guys. Nice, begitu, guys. Saya targetnya file, nggak apa-apa. Saya mati, tentu. File ini kita mati, kita naik mobil juga, guys kita menuju ke mana ini guys kita lihat dibawa oleh Om Johnson ah keji long guys saya coba ultimate aja guys A balik ada betik sana guys sementara saya sekarat saya back dulu oke okay guys saya sudah back kita coba barbar -bar dulu guys kembali saya coba melindungi tim guys Nah, di sana ada Vale, coba mengejarnya om johnson nah om johnson jangan disitu om johnson kelihatan roger itu guys ah itu mati om johnson guys ah. shut down mantap guys saya coba mencari si valet mana kamu Vale ya alpanya ampas katanya Aduh, anak ah, si valet kita coba santai aja killing spree Pale bakal nggak lolos ya guys dengan Shaber Karena kenapa sabernya selalu lock vale jadi paling itu tidak berkutip sama sekali guys. Cara main sabernya seperti itu aja ya guys. Kalian targetnya sama eh, Mage sama MM guys. Itu target prioritas guys. Buat teman-teman yang akan assassin, kunci targetnya seperti itu. Oke okay guys, kita coba juga ya di mid Oke, okay. ah sini si jilo Kita oke mantap, mega kill Nice Si jilonya seperti Udah kalah mental ya guys Karena selalu di ultimate Oleh cyber Ini cyber top global nih guys Jadi kita gak perlu takut Karena kita top global guys Gak perlu takut Skill kita sudah di atas rata-ratanya 99 guys. Jadi tidak perlu takut lagi guys. Oke, okay. kita coba kemit lo guys. Karena di sana sangat pertempuran yang sangat. Kita coba guys, kemit guys. Ayo serang, Ali sini vale guys. Kita ulti, nice. Dimana Frankonya guys? Frankonya kabur kemana ini guys? Tidak kelihatan Tidak kelihatan di peta mini guys Langkonya Aduh di disini saya tidak mampu dengan Lord ya Karena saya tidak ada item Lord Jadi saya tidak mampu ya guys Kalau saya ambil item Lord Saya pasti mampu ya guys Kalau teman-teman mau bunuh Lord Yang lebih akurat itu menggunakan item Lord nih ya guys, Saya sarankan Menggunakan item Lord Biar cepat nah, di sini ada Roger guys Dengan si Jilong kita coba ulti guys ah apakah disini kita selamat atau tidak guys ternyata tim aku selamat guys mantap nice Johnson saya suka back juga guys Oke okay, di sini saya coba incar incernya si Vale guys si Fale mana kamu kali si Fale, si Fale. kenapa si Fale nya lolos si Fale lulus guys Kok Om Franco, ah, ternyata udah ada mortar guys. Kita back aja, jangan kita ditarik di turret pasti mati ya, guys. Karena itu dekat turret ya, Saya tidak berani, guys. Ultimate juga belum ada, guys. Saya coba lihat rogernya guys. Kita coba ke buff-nya musuh, guys. Ini kita coba semaksimalkan semaksimalkan ini kesempatan untuk ciduk-ciduk lawan guys nah, kita coba ciduk-ciduk ya ternyata disini ada Franko guys kita bisa ciduk dengan Franco adanya mortar seperti itu guys oh Bapak lu ketabrak katanya celing sama Johnson wah gawat nih mamamu ah kita coba yang nah, kita nggak bisa ulti nih Franco guys karena dia ada mortar kita nggak berani ultinya Frankos kalau dia masih ada mortar guys jadi kalau ulti itu sudah tidak atau caranya udah sekarat kita buat hancurin mortarnya guys kalau mereka pakai mortar seperti ini guys kita menggunakan sabir ini sangat berhati-hati ya karena kenapa kita ulti bakalan akan sia-sia karena kenapa mereka akan hidup kembali ya guys coba coba sini kita coba kita santai-santai dulu, guys. Kita coba dulu terus. Pakai skill satu aja, guys. Kita coba lagi. Sini ada Roger Rodel juga ada mortar. Saber tidak berani ulti kalau ada mortar selain one by one ya, guys. Saya berani ulti itu dia kali. Apalagi dia juga dalam tur guys. Jadi kita harus berhati-hati, guys. Out. Oke. Okay. Namanya Mas Firman guys. Kita coba ulti sisi Nice. Good like. Back back back back back. Ayo kawan, ayo ayo ayo. Ayo kawan, ayo ayo ayo. Sina Roger. Kita back back Johnson. Ayo Johnson back back Johnson back. Back Johnson back sabar belum ada kan? Jadi kita harus back dulu guys Kita coba push aja guys Eh hey, Om Pranko, mau narik apaan Kamu Om Pranko Sia-sia bakalan kamu tadi Guys. sabar Om Johnson sabar Om perangku narik Om Johnson kita coba kita coba sabar sabar sabar Bro sabar-sabar di sana dalurnya sudah jadi nggak sabar sabar sabar harus sabar guys sabar, sabar. Aduh Alfa Kenapa kamu aduh jangan dulu ulti om johnson di dalam turret seperti itu om johnson sebentar kita akan mati sia-sia jika diulti ulti oleh vale dari belakang guys kita coba lihat adian ada silong yang coba ngepush kita back dulu ya guys kita coba ngeback guys ah ternyata silongnya si sudah back juga guys kita sabar sabar kita coba bersihkan lain dulu ya ah ternyata silongnya si sudah di belakang guys kita coba kelor kita coba kelor guys, saya ada celing Roger, nice nice Roger sudah mati guys, di mana kamu dong, nice, ada Betrix guys, ada Betrix, ada Betrix, ada Betrix, nice, nice saber nice nice sabar kita lihat juga guys sini lawan sudah tinggalnya vale guys nah. tinggal vale guys mau ngapain kamu Vale? sudah bagus suren aja kalian guys saran saya suren aja biar nggak lama guys tapi mereka kita coba mitlan mereka rusak kita coba aja terus kita coba kenapa saya ultinya Om Franco guys terus saya salah ulti guys sini saya pasti mati ternyata tidak guys saya coba back dulu guys tim saya sudah dibantu oleh Lord guys Aduh saya ketinggalan Kereta guys ah, Ternyata kita menang guys Victory Victory guys